Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Adil Katalino Bersiramin Kataruga Bersengat Kedubata Saya Sebastianus Darwis SEMM Bupati Bengkayang Saya Anita Sebastianus Darwis Ketua Tim Penggerak P.K.K Kabupaten Bengkayang Ucapkan Selamat Hari jadi Kota Sintang yang ke-659 tahun 2021 Semoga pada hari jadi yang ke-659 ini Pemerintah Kabupaten Sintang dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera Bersama terus maju, air kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adil Cattalino, Mancuramin Kasaruga, Basengat, Kajubata.